oke okay, bosku assalamualaikum kali ini kita kedatangan servisan Samsung j2 Prime. di sini untuk kendala kerusaknya tidak bisa dicas Oke okay, ini setelah kita colokan jasa tampilan pengisian daya tidak timbul oke langsung saja kita bongkar sini untuk baut-bautnya sudah saya lepas Di sini kita mencoba melakukan pergantian konektor cas oke simak terus tutorialnya